halo, jumpa lagi sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu hobi, salam budidaya. Oke sahabat, dalam video kali ini saya akan berbagi beberapa hal, terutama untuk sahabat-sahabat pemula yang ingin berbudidaya di sini yaitu berbudidaya ikan nila sahabat. Budidaya adalah sebuah bentuk upaya atau bentuk usaha Untuk mendapatkan sesuatu yang sangat identik sekali dengan keuntungannya sahabat Dengan modal yang sedikit akan tetapi berharap mendapatkan hasil yang besar Dan itu sebagai tuntutan sahabat ya Di dalam kita melakukan budidaya atau berusaha. Oleh karena itu, sahabat, kita harus pandai-pandai mungkin mengoptimalkan dari yang minimal menjadi maksimal. Oke, sahabat, dan yang akan saya bahas di sini yaitu tentang peralatan sebagai alat penopang atau alat dukung di dalam berbudidaya ikan. yang tentu saja dari peralatan yang saya sebut e, membutuhkan biaya operasional suatu misal water pump juga aerator sahabat dan dari keduanya itu membutuhkan tenaga listrik yang tentunya tidak gratis Oleh karena itu sahabat kita harus meminimalkan dari kebutuhan-kebutuhan peralatan tersebut Serta mensiasati mencari cara agar tetap menjadi optimal Untuk mendapatkan hasil yang maksimal <tuh> Oke okay, sahabat karena yang kita bahas di sini tentang raya ikan di kolam Jadi memang kita tidak bisa terlepas dari peralatan-peralatan tersebut Sebab yang kita tahu bahwa ikan nila itu sangat tergantung sekali dengan oksigen oleh karenanya kita memang sangat membutuhkan peralatan-peralatan itu sebagai sumber oksigennya oke sahabat terkait dengan kebutuhan atau juga keperluan-keperluan dalam berbudidaya ikan yang tentunya e, memakan biaya dalam operasionalnya oleh karenanya kita harus bisa meminimalkan dari keperluan-keperluan tersebut akan tapi tetap menjadi optimal dan mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun cara untuk mengatasinya seperti apa yang saya lakukan di kolam saya sahabat yaitu dengan menjaga agar air yang berada di seluruh chamber itu seimbang dengan kapasitas pompa yang saya gunakan. Dengan harapan agar air yang berada di dalam chamber itu selalu mengalir dan di situ saya berharap agar terjadi oksidasi untuk memperkaya oksigen sebelum air dikembalikan lagi menuju ke kolam yang memang secara desain serta konfigurasinya saya berharap bisa demikian seperti apa yang sahabat-sahabat saksikan di video ini. Oke sahabat dan perlu sahabat ketahui bahwasanya di sini saya memiliki dua kelompok kolam sahabat. Yang satu sebagai kolam pembesaran dan yang satunya sebagai kolam tempat karantina. Adapun kolam untuk pembesaran itu berukuran 10 kali 5 meter dengan ketinggian air 1 meter yang saya bagi dua dalam satu chamber sahabat. Adapun pompa yang saya gunakan di sini saya menggunakan satu buah pompa dengan daya outputnya yaitu 10.000 liter per jam 80 Watt Dan apabila ada sahabat yang bertanya tentang penggunaan aerator, di sini saya hanya menggunakan e, ketika malam hari saja sahabat ya dan sangat jarang sekali apabila e, siang itu saya aktifkan atau saya nyalakan. Dan untuk aerator di sini saya hanya e, mengaktifkan itu ketika malam hari saja. Karena yang kita tahu bahwa e, di malam hari itu e, nilai oksigennya semakin berkurang. Oke, sahabat. Tadi saya menyebutkan bahwa eh, saya memiliki dua blok kolam. Yang satu sebagai kolam pembesaran dan yang satunya sebagai kolam untuk karantina. Akan tapi eh, kolam karantina di sini bukan sebagai eh, tempat untuk menampung ikan-ikan yang sakit. Akan tapi saya posisikan sebagai kolam untuk menampung ikan-ikan yang sudah eh, layak untuk dipanen. Dan memang sebelum saya pasarkan atau saya jual ikan-ikan Itu saya e, karantina terlebih dahulu di kolam ini sahabat Dan saya perlukan agak sedikit berbeda sahabatnya Saya lebih menjaga e, kebersihan airnya Untuk kolam ini saya menggunakan dua unit pompa sahabat yaitu dengan masing-masing outputnya memiliki kapasitas 5.800 liter per jam Dan dari masing-masing pompa -masing itu memiliki power 38 watt Oke sahabat dan seharusnya untuk berbudidaya kita harus bisa menekan dan meminimalkan dari penggunaan-penggunaan peralatan yang mungkin saja memakan biaya operasional oleh karena itu, kita harus bisa berupaya agar sebuah alat yang minimal itu menjadi optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke sahabat, selamat berkarya, selalu berusaha, berupaya, semangat, dan optimis bahwa sahabat juga bisa. Dan yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin Selagi kita mau untuk mencobanya Demikian mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bisa membantu sekaligus bisa menghibur Dan agar saya lebih bersama lagi Untuk berbagi video tentang pengalaman-pengalaman saya Baik di dalam saya berbonsai, berbudidaya ikan dan ada kalanya pula saya mengugah tentang destinasi wisata Oleh karena itu, bantu di subscribe, like, serta di komen Dan jangan lupa pula bunyikan tanda loncengnya Agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan Apabila saya mengugah video-video terbaru Oke sahabat, terima kasih sudah menonton Dan ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sampai ketemu lagi dalam video-video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh